Ku ciptakan sebuah lagu indah nan merdu, sebagai rasa sayangku padamu, yang terus menghibur dalam gelisah hidupmu. Selalu menjaga sucinya kasihmu Cintaku Ciptakanlah Ciptakanlah Cintaku